Halo teman-teman, ini saya akan coba bikin perangkap, hmm. perangkap ini multifungsi, bisa hmm. burung, bisa iawak bisa, pokoknya hewan-hewan agak besar saja jangan, hewan yang besar banget. Hmm. Atau dulunya kalau di kampung malah buat babi hutan ya Pak? Babi dia? hutan bisa, hmm. rusa bisa, hmm. nah itu tergantung semakin besar dia yang mau kita itu, jadi mm -hmm. kan target ininya juga semakin besar semua mm -hmm. termasuk kayu-kayunya semua. Nah, ini Pak Debo ini dari Parung dari Sawangan. Nah, ini, ini harus semakin besar, tapi kalau target kita hanya burung, apa itu ya kecil aja. Kecil lah. Ini oh. target burung nih ya. Nah ini tadi siapa yang ngambil kita ambil ininya sebenarnya. Mm -hmm. Ini sebenarnya nggak harus jambu ya? Enggak, ini pohon apa aja kalau di hutan ya senemunya yang penting pohon-pohon yang kuat yang nggak nggak gampang patah. Mm -hmm. Karena ini nanti kan untuk untuk pengait untuk tinggi, ini jadinya kayak begini nih, hmm. jadi diambil ininya doang. Nah, ini fungsinya nanti buat buat kunci, ini, buat kunci. Nah, ini, uh. ini nanti yang buat target target hewan ini, nah, tadinya begitu, ini nih ke injek dia sebenarnya. Injek, injek kuncinya di sini, lepas, kuncinya di sini nanti lepas itu. Ini ada jeratnya ya. Jeratnya sini nanti pasti akan muncul ya. muncul di kakinya gitu ya itu nah, nah, ini ya lokasi malah pembuatannya ini ini. Ini, malah ini anaknya namanya Mbak Anggun ya. hari ini lagi rocker soalnya celananya di dengkulnya dibolongin ya. itu ya. karena digigitin kalau pupuk jatuh. oh jatuh nah Apa aja bisa sebenarnya, Gimana kalau bisa ini kali-kali yang memang udah kuat. Kalau bisa yang sehalus mungkin karena supaya dia licin. Mm -hmm. yang licin dia kan nanti kan tanamnya kan lama. Ini benar-benar sederhana karena alat yang dipergunakan itu apa yang ada di sekitar kita. Cukup dari ranting-ranting pohon. Iya. Kalau cuman lum cuman sampai ke berat-berat 1 kg aja. Sembarangan apa diawak, diawak yang satu, satu kilo ini ini aja cukup ini biasalah kita bikin tali temali yang sifatnya kayak bikin cerat aja bikin lingkaran apa itu lasu lah lingkaran lasu so. mungkin simbol simbolnya bisa digugling karena terlalu kecil akan sulit kalau itu Bantu aja sebenarnya nah, ini jadi dia untuk langsung jadi saat ini ditarik dia akan mengikat oh. nah. nah, ini untuk ini ya, nih ini untuk alat utamanya sebenarnya hmm. dia untuk airnya sini. oh ya posisinya sebagai pegas pegas jadi dia kalau itu nanti dia mental, mental itu akan menarik si jerat ini kan. Hmm. Nah, ini tanah, tanjak-tanjaknya tanah. Kalau pohon langsung juga nggak apa-apa. Ya, ada tapi kalau memang itu kita potong aja, bisa tangkin. Ini kita selah. Nah, ini saya agak jauh. Jadi, ya, kenapa? Nanti kalau itu dia mesal. Mm -hmm. Kalau tandinya terikat itu dia lepas kuncinya. Mm -hmm. yang ketim di, di tanah mm -hmm. tapi kalau target besar seperti tanah apa kayak gitu ya harus harus kayu besar, kayu mm -hmm. nah, besar kita nancepinnya yang susah mm -hmm. nggak kuat kita nancepin makanya batang dipotong langsung dibikin menguntur gitu mm -hmm. ya karena kan dia kuratnya sepilu-pilu kali ini kan tidak ya. ini cukup ini yeah. aja kalau burung ini udah udah sebenernya iya yeah, bisa patah tapi ini kan kita kan Ya, supaya terlihat Sepat, ya hanya kelihatan aja hmm. makanya tadi kita juga ini ada mungkin lah mungkin tulang stilo-stilo ini kuat banget ini tuh ya. ini ukur kira-kira dia ujung ininya ini tali berarti gaya isinya kurang mm -hmm. karena dia kan harus tahu tali kalau begini gara-gara ya, ujung ini ya pasang lah mm -hmm. ini ini ini disini tuh punya jeratnya ya, ini kita belum pasang talinya tergantung target juga target-target so, burung -target ya tari-target nar pancing lah mm -hmm. tapi kalau target-target yang hewan-hewan besar ya juga tadi tambang lah kat ya, deh. ini, gur, berdasarkan ukuran apa namanya, jeratnya. ini kalau kayak begini sih kuat banget dia makanya ini didikin, supaya sensitif mungkin ininya untuk lepas jadi ini kalau ke injek ini ke bawah ininya lepas punya lepas nah ya. ke sana ini anggap aja pakai begini nih Sandinya tuh ini saya lepas sedikit aja tuh ini kan ininya ke injek kan ke injek ininya lepas tuh ini lepas tuh dulu di video yang nanti nanti aku takut kita masang untuk jerat ini kita kejerat kejerat yang mental kan kencang banget masalahnya nah dari sini oh mereka di tanah-tanah biar dia enggak lari sebenarnya penindiknya itu nggak harus tanah jadi supaya karena ini senar iya. jadi dia akan menggulung kalau nggak ditindik kalau tali tambang aja nggak apa-apa sebenarnya ini. Ini. Nah, ini nanti kita coba pakai ayam dulu ya deh iya. soalnya kalau terlalu lama kalau untuk target burungnya gulungnya untuk percobaan kali ini kita coba pakai ayam nanti kalau ada waktu kita coba ini dia begitu lepas. lebih ayam. tadi beli ayam di depan dulu. Ini anggap aja ini burung. Atau target. Ini memang kalau untuk burung kayu ini masih terlalu besar karena pegasnya ada daya pegasnya cukup kencang jadi akunya kakinya putus. Ini kita coba pakai ayam. Biar jalan, ini di lokasi. ya nah itu tuh tuh tuh kena dia kena tuh Nah itu jadi begitu dia lewat kena apalagi kalau dia saat makan ini karena bebannya terlalu berat jadi dia akan mengikat ke kaki nah ini kena di kaki nah, ini sudah nggak bisa kemana ini kebetulan karena nggak ada daya huruf terlalu berat ini yang berat ini ya mm -mm. Sekarang kita coba dengan alat yang lebih besar, karena tadi enggak kuat nari, karena bebannya terlalu berat. Ini diumpamakan aja, ini Pak Boy lagi bawa ayamnya, nah ini pakai langsung dari pohon. Nah, biasanya kalau jerat, apa namanya, binatang hutan seperti babi atau rusa itu langsung dari pohon. Nah ini Anak. contohnya, ya. Nah, ini dia kena, nah ini, ini. Nah, dia kan begitu, oh, tapi ini beruntung lah, karena memang ini dahannya dahan basah, jadi dia nggak tergantung, tapi ini, nah, dia akan kena di bagian kaki, maaf ya ayam, oh, jadi kelinci percobaan, nah, dia. dia akan seperti itu, jadi saat kena burung pun enggak itu, apa namanya dia nggak akan mati, karena yang akan kena kakinya. Nah, ini Pak boy ini berkarya tadi <laughs> bye bye. Uh, uh. ini. ini Oke okay deh. Oke, okay, nah, makasih Pak De.